cek cek cek cek balik lagi bersama Otong seminar ini kita akan review game get of Olympus ya seluruh kita bawa modal 100 di 25.000 saja kita akan mencoba mencari pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini pastinya ya bosku. Rini kita juga akan berbagi info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor Olympus hari ini yang langsung gas aja kita main di bet 2400 ya Double chain aktif kita langsung gas di Turbo aja ya 10 kali. Oh yang bertanya kita main di mana? Kita main di RTP 8000 80.000 bosku. situs slot gacor tersolid santeru jagat dunia herb Di sini WD berapapun pasti diberi lunas bosku dan cuma di sini. Satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis real 24 jam. Per menit per detik naik turun sesuai dengan thread game itu sendiri pastinya yo langsung bahaskan aja ke RTP 8.000 untuk link gacornya saya sematkan di pin komentar bosku. Jadi buat kalian semua yo jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di RTP 8.000 pastinya situs lo ter solid andir jaga dunia akhirat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 RTP slot gacor hari ini RTP slot hari ini RTP slot gacor Olimpus hari ini pastinya kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olimpus hari ini setiap harinya di grup WA ya seluruh yuk langsung di pantau ramaikan grup WA nya biar kalian tahu pola-pola terbaru dari Olympus pastinya ya slot bola-bola terbaru pembantai Olympus pastinya yuk kita coba di 20 turbo lagi kita kocok-kocok-kocok-kocok-kocok-kocok dulu ya seluruh ya biar kita mau coba lihat putar putaran yang dulu konek-konek mantapnya gimana petir-petirnya gimana tadi kita lihat ada petir biru konek Berarti ya lumayan apakah ini pertanyaan di PGP kita kita lihat kita lihat dan saksikan bersama ya bosku yuk kuning dong konekin biru hijau hmm, boleh tuh hijau boleh tuh hmm, ayo dong usah kasih yang manis-manis kasih yang gurih-gurih kasih yang mantap-mantap pastinya ya bosku hijau konekin dulu boleh hijau hmm, mantap Yo, kuning, yuk konek yuk konek kuning. merah-merah kuning-kuning tidak mau jadi buat kalian semua ya dibantu like comment subscribe share-share ke teman-teman kalian juga boleh karena cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini pola slot hari ini pola slot gacor Olympus hari ini slot gacor hari ini slot hari ini slot gacor Olimpus hari ini RTP slot gacor hari ini RTP slot hari ini slot gacor hari ini info slot gacor hari ini info slot hari ini info slot gacor Olimpus hari ini slot hari ini. Ya, seluruh. kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olimpus hari ini setiap harinya buat teman-teman semua pastinya ya slot maka dari itu yuk dibantu like comment subscribe-nya share-share ke teman-teman kalian juga boleh biar saya lebih semangat lagi buat mencari pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olimpus hari ini pastinya ya bosku jadi pantau ramaikan ya seluruh ya boleh ke grup WA juga boleh diramaikan biar kalian juga tahu pola-pola terbaru dari Olympus pastinya ya seluruh kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olimpus hari ini di grup WA juga seluruh maka gabung biar kalian juga tahu info-info terbaru tentang hmm, pola slot Halo, hari ini khususnya pola slot gacor oh, halo, halo, ini pastinya ya bosku halo, to the game halo, ya halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, Semoga halo, halo, halo, halo, halo, kita. Kita lihat dan saksikan bersama yuk, yuk konekin dulu dong halo, ya. mantap mantap yang manis manis halo, kasih dong. halo, halo, halo, tidak mau tidak mau pemirsa yuk, atas seperti ya, tidak mau anjir ke biru dulu konek enak biru konek mantap yuk atas gelas kasih petir dong lumayan kalau juga lupa masih sisa 10 kali lagi tenang-tenang tenang-tenang kuasai dulu kuasai yuk ijo konekin dulu tidak mau kurang dua masih tapi lumayan kamu tempat masih sisa 9 kali lagi yuk kasih dong kasih dong ah tuh tidak mau pemirsa biru jadi yuk atas makan lo atas kelas kasih petir lumayan hati tanggung ungu dan hijaunya tapi enggak papa tapi enggak papa yuk hijau atas kuning kasih door dor kali 500 Cuk tapi bohong tapi bohong aduh tambel udah 10 Cuk tapi enggak ada pecahan-pecahan yang mantap ini bosku yuk mantap nah kota sekalian uru tinggal petirnya di mana bos Petirnya di mana bos? Kasih dong petirnya bos. Tidak mau, kan anjing kau Uus, Udah pecah segitu banyak kau tak mau petir. Anjir, anjir, aduh, aduh, aduh, aduh, apa-apa, apa-apa. Tenang kuasai, kita coba lagi ya, bos. Kuh ingatnya, ingat kuncinya tuh rumah gak seluruh. Tenang kuasai, deh bukan lagi. Tenang kuasai, coba lagi ya, soalnya.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 info-slot gacor hari ini info-slot hari ini info-slot gacor oleh besar ini rtp-slot gacor hari ini rtp-slot hari ini rtp-slot gacor oleh besar ini pastinya bosku lumayan dapat placement lagi yuk yuk kasih jp, JP dong us, uh, si, ayo dong tadi enggak ada isi sekarang ada isi boleh kali ya, yuk merah dulu tuh nanggung kurang satu cuk konekin itu hidup hidup nanggung hijau dulu mantap yuk kuning dong kuning dong masa enggak hmm lumayan yuk ijo konekin dulu ijo ijo konek mantap ijo konek biasanya sih biru nih tidak tanggung semua cuk kurang dua itu biru acik biru birunya kurang dua ayo dong us. mantap yuk yuk mahkota turun aduh durang tapi kurang saya hampir saya masih kurang, ya slut ayo hijau kali lagi kasih dong profit-profit manis mantap pecah lumayan yuk ijo konekin juga Hijau, aduh, ah, enggak dapet cerita. Nah, ini tuh co. biru konek, biru konek mantap. Di atas mahkota kasih petir harus petir itu. Main dua saya tahun 12 ribu dua belas masih lagi ya. Semoga semua epic, komputer baik dikasih oleh Olympus. Artinya, hai us, why? why us anjir. Per delapan ribu lagi kayak tadi. Eh tadi kita udah dapat 3 kali 88.000. Ayo, Bos. kasih dong free spin yang agak berisi gitu. Apa kau mau aku naik bet saja? Hmm? 4.800 gas, nggak pakai lama, Cuk. Nggak pakai lama kita gas di 4.800 ya, kita coba cari free spin lagi. Kalau emang masih dikasih free spin lagi berarti emang lagi gator habis, Bos. Oh, 4.800, masih dikasih free spin yuk langsung gaskan kita lihat dan saksikan bersama kita bisa profit-profit mantap atau tidak yuk kuning konekin dulu boleh kuning boleh biru boleh itu biru boleh mantap yuk kuning biru boleh ungu-ungu nih ungu sih aduh merah dulu ternyata yuk ungu kasih wuduh atas kuning der lumayan lah ya 21.000 kali 4 nggak papa 85.000 ayo mantap yuk biru dulu jadi biru jadi anjing kuning nanggung tuh kan? aduh, aduh, yuk, biru, uruh oh, enggak mau. Ayus, cuy biru konek dulu mantap yuk atas gelas kasih petir enak, tuh, lumayan, tampil-tampil naik-naik dulu nggak apa-apa, tampil -apa. 2 tiga belas, tinggal nunggu pecahan-pecahan yang mantap us. lumpas di friend sama gue us, yuk. yuk kasih dong mantap yuk merah dulu merah konek Aduh nah buku rasa aku anjir kuning Aduh mantap yuk petirnya mana Aduh, nama, aduh. aduh masa sih masa sih gitu kaus asli dong dua kali lagi tuh yuk mantap biru konek yuk biru-biru konekin biru, dulu biru mantap yuk cincin turun atau hijau boleh hijau dulu ternyata merah sih harusnya merah sih harusnya anjir Aku pecah tunggu, aku Ini harusnya makota pecah tuh. Gak pakai lama tuh, 71.000 puluh satu tuh, tujuh kali, 19 belas, tuh dua satu koma meledak, meledak, meledak, meledak. lumayan 1,3 satu koma tiga tuh udah, WD, ay, udah profit 1,4 nih. Ayo, ayo lagi dong. Anjir, yuk langsung gaskan WD kan saja ya, lor, karena kesempatan WD sudah terbuka luas. Kita manfaatkan kesempatan WD sebaik-baiknya ya seluruh ya Ingat ya seluruh, jika ingin bermainnya langsung gaskan aja ke RTP 8000 Untuk link situs gacornya ada di pin komen ya bosku Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir Jangan lupa dibantu like, comment subscribe-nya Bye bye seluruh